Keliling lingkaran adalah panjang garis lengkung yang membentuk lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Lingkaran pada gambar tersebut, apabila kita liliti pita merah, kemudian pita kita rentangkan dan kita ukur. Maka panjang pita sama dengan keliling lingkaran. Ayo mengamati. Anak-anak, mari kita amati empat buah lingkaran di samping. Lingkaran A mempunyai diameter 7 cm. Lingkaran B diameter 10 cm, sedangkan lingkaran C diameternya 14 cm dan lingkaran D diameternya 20 cm. Ukurlah keliling lingkaran dengan menggunakan benang. Kemudian Ukurlah benang tersebut dengan penggaris. Setelah itu, catat hasil pengukuran kalian pada tabel seperti di bawah ini. Dan lengkapilah. Anak-anak, dari hasil pengukuran keempat lingkaran tersebut, diperoleh lingkaran A diameter 7 cm, kelilingnya 22 cm. Perbandingan keliling dan diameter 22/7. Lingkaran B, diameter 10 cm, kelilingnya 31,4 cm. Perbandingan keliling dan diameter 3,14. Lingkaran C, diameter 14 cm, kelilingnya 44 cm. Perbandingan keliling dan diameternya 22/7. Lingkaran D, diameter 20 cm, kelilingnya 62,8 cm. Perbandingan keliling dan diameternya 3,14. Kesimpulan. Dari pengamatan diperoleh Nilai perbandingan dari keliling dan diameter Atau dapat kita tuliskan K per D Hasilnya selalu sama Yaitu 3,14 atau 22 per 7 Yang selanjutnya disebut dengan P Dengan simbol yang seperti itu ya anak-anak Sehingga dapat kita tuliskan Pi sama dengan keliling lingkaran per diameter. Dari persamaan ini, maka dapat kita simpulkan keliling lingkaran sama dengan pi kali D dengan nilai pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara menyelesaikan soal tentang keliling lingkaran? Mari kita simak contoh soal keliling lingkaran berikut ini. Perhatikan contoh pertama. Diketahui sebuah lingkaran yang berdiameter 28 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Perhatikan cara penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. D, 28 cm. Dan P yang kita gunakan adalah 22 per 7. Karena diameternya adalah bilangan kelipatan 7. Kemudian kita tuliskan rumus dari keliling. Yaitu K sama dengan P kali D. Sehingga K sama dengan 22 per 7 kali 28. Sama dengan 88 cm. Sehingga keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Contoh dua. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 5 cm. Tentukan keliling lingkaran tersebut. Perhatikan penyelesaiannya. Pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Di situ dituliskan jari-jari 5 cm, berarti radius R sama dengan 5 cm. Jika R-nya 5 cm, maka bisa kita ketahui diameternya atau D sama dengan 10 cm. Kemudian P yang kita gunakan yaitu 3,14 atau bisa kita tuliskan 314 per 100 Mengapa memakai pi 314 Karena diameternya bukan kelipatan 7. Kemudian kita tuliskan rumus dari keliling lingkaran. K sama dengan P kali D. Kemudian kita masukkan K sama dengan 314 per 100 kali 10. Sama dengan 31,4 cm. Sehingga keliling lingkaran tersebut adalah 31,4 cm. Perhatikan contoh 3. Tentukan keliling dari bangun berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar tersebut adalah gambar setengah lingkaran. Untuk menghitung kelilingnya, maka kita harus menghitung panjang lengkung setengah lingkaran ditambah dengan diameternya. Perhatikan penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. R sama dengan 28 meter. Sehingga D sama dengan 2 kali 28 yaitu 56 meter sehingga kita menggunakan pi sama dengan 22 per 7 karena D-nya kelipatan dari 7 kemudian keliling sama dengan setengah kali keliling lingkaran ditambah D keliling sama dengan setengah kali p kali d ditambah d keliling sama dengan setengah kali 22/7 kali 56 ditambah 56 keliling sama dengan 88 ditambah 56 keliling sama dengan 144 meter Anak-anak, perhatikan contoh empat. Seorang atlet berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter lapangan tersebut, 20 meter. Berapakah panjang lintasan yang ditempuh atlet tersebut jika ia harus berlari sebanyak lima putaran? Perhatikan penyelesaian berikut ini. Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui ya, yaitu diameter sama dengan 20 meter. Berapakah pi yang kita gunakan? Ya, pinter sekali anak-anak. Pi yang kita gunakan adalah 3,14 atau 314 per 100. Karena diameternya bukan kelipatan 7. Sehingga dapat kita tuliskan panjang lintasan yang ditempuh atlet sama dengan 5 putaran. Dapat kita tuliskan panjang lintasan yang ditempuh atlet sama dengan 5 kali keliling lingkaran. Sama dengan 5 kali pi kali D. Sama dengan 5 kali 314 x 100 20 Sama dengan 314 meter Sehingga dapat kita simpulkan Panjang lintasan yang ditempuh atlet adalah 314 meter Alhamdulillahirobbilalamin Anak-anak, kita sudah belajar tentang